Anggur Semangka Oke okay, udah kali 14 Pisang Apel uh, Apa aja Boleh Oke okay, lumayan sih Dikali 24 12.700 Nah akhirnya ya Dikasih profit juga Gede ya Lumayan nih 305.000 ya Lumayan lumayan, lumayan. <tuh> 305.000 Ditambahin Sisa saldo tadi Tambahin itu 409 Mantap sih Oke okay, pisang Manggis Candy biru Mantap banget kali setunya connect lagi. Konekin lagi udah sampai 30 tuh cok. Konek lagi. Kali kalian. Anjir nggak mau cok. Tapi main ya. 32.000 15. Nah, kita dikasih sempakional ya. Habis dari super big kita langsung ditiban sama sempakional nah, udahlah udah lah cok ya. Sekalinya kita panen kita habisin aja ya guys ya. Hai hai hai. Halo guys. Jumpa lagi nih guys, Kak. Kita bermain lagi nih guys ya di buah-buahan yang biasa. Semoga di sini kita dapat ya buah-buahan yang matang guys ya. Dan awal-awal di, di sini seperti biasa ya. Di sini bakalan aku spin manja-manja dulu sebanyak 10 kali ya. 10 kali klik manual, 10 kali klik manual otomatis. Dan di sini aku dana kenakalan itu 100.000 guys ya. Di sini mau kita otomatiskan 10 kali dulu di bettingan 200 perak. Pecahannya lumayan, ungunya juga pecah. skater 2 donongol, 5 putaran lagi ya. Kedua kita di sini main kalem dulu ya pemanasan, biar nggak kaget cok ya. Makanya itu pemanasan dulu ya. Biar langsung dikeluarin aja nanti ya. Kalau kita naikin bed. Nah di sini tinggal beberapa putaran lagi, tinggal satu putaran terakhir habis ini. jeli biru ya terakhir pak ya. Candy birunya kena ya. Oke. Okay. Di sini kelar uh, 10 kali auto spin Dan di sini aku naikin nya ke angka 6.000 Karena double betnya aktif Di sini aku gaskan langsung main Di turbo spin sebanyak 50 kali Nah langsung satu lagi Sep, baik, kipak lah Anjir, satu lagi cok Ya, seralah Terserah cok ah itu dia guys ya Itu ditunggu -tunggu. Biasanya kayak gitu guys ya Kalau love nya pecah otomatis di atasnya itu Langsung ada skater otomatis ya Lumayan, kita langsung dikasih shot di sini ya. Langsung dikasih free spin gratisan di bettingan 6.000. Oke, connect dong. Lanji melo punya 7 putaran lagi, guys ya. Hmm, masih jong. Hmm, bangke Ayo dong, nah, connect. nggak apa-apa terus. Yaelah, kali enam. Tapi gak apa -apa ya, hilang item. apa? 12.000. 12.400, 104 sementara. Banyak yang miss cowok, sayang banget. Hmm, nambahin lagi free spinnya ini kah? pengganti tadi yang kosong-kosong semoga aja ya ada isinya bak walah say say anggur semangka Oke okay, udah kali 14 pisang apel eh uh, apa aja boleh Oke okay, lumayan sih dikali 24 12.700 nah akhirnya ya dikasih profit juga gede ya lumayan nih 305.000 ya lumayan main-main <tuh> 305.000 ditambahin sisa saldo tadi tambahin itu 409 mantap sih. Oke pisang manggis candy biru tem mantap banget kali setelahnya konek connect lagi konekin lagi udah sampai 30 tuh cok konek lagi kali kalian -kali anjir nggak mau cok tapi ya 32.000 15 nah kita dikasih sempakional ya habis dari super big kita langsung ditiban sama sempakional, udahlah Cok ya Sekalinya kita panen kita habisin aja ya guys ya <tuh> oke mantap banget 902.000 rupiah cok modal 100k ini guys ya dikasih segini lumayan lah ya nice banget di sini thank you thank you thank you hampir satu juta nggak tuh mode best-best <tuh> Oke di sini langsung aku matikan turbo spinnya di sini aku langsung mengunduh ya jadi elbet 800 perak di sini aku kasih putaran di 70 putaran quick spin ya Ss -nya kita matiin. Nah di sini kita farming farming santai di bettingan 800 perak. Karena apa? Karena dia di bet segitu udah lumayan lumayan sanksi sih guys ya. Jadi di sini bakal aku mainkan di bet di bettingan yang paling lu aman guys ya. Ada itu 800 perak. Mantap lah. Enggak apa-apa guys ya, nggak masalah coy. nggak ada yang ngelarang juga coy ya. Kita putaran berapa-berapa, ke sepanjang apa nggak masalah. Yang penting kita cuan-cuan. Kalau udah cuan ya jangan dipaksain ya, guys ya. Kalau udah cuan jangan dipaksain. Nah. Oke, 58 putaran lagi di sini kita belum dikasih lagi yang namanya face final lagi di sini nggak apa-apa lah ya. Kita gaskun gas pole aja di sini, semoga dapat lagi profit-profit bagus yang ada di luaran ya. Enggak dapat di dalam dapat di luar jadilah ya guys ya. Dan seperti biasa di sini yang baru bergabung, baru nongkrong, baru join di sini thank you banget udah singgah, udah ngelongin waktunya. Yuk dibantu like, comment, sharenya Bang kalau udah thank you banget dan yang belum subscribe diklik aja dulu Bang ya tombol subscribe-nya biar nggak apa ya, biar nggak ketinggalan juga update terbaru dari saya atau channel kita ini dan nyalakan juga notification loncengnya ya guys ya biar aman. Oke. Okay? Dan ingat juga di sini cuman sekedar hiburan semata aja ya, Bang. Abangku itu love-nya kurang satu, cuman hiburan semata, cuman penghilang ya, penghilang kayak kesel suntuk atau apa <coughs> boleh aja. kalau main. kalau ini jajikan mata pencarian, jangan sampai lah, coy. Ya. Jangan, jangan sampai, jangan sampai pokoknya, guys, ya bahaya, coy dan seperti biasa juga di disini bahwasanya kalau ingin deposit atau bermain itu jangan sampai pakai menggunakan dana keperluan pribadi cukup pakai dana-dana lebih atau maksudnya itu dana kenakalan guys ya dana kenakalan kalau bisa kalau subumarungkat kalau udah pakai dana kenakalan itu enggak jadi bukan pikiran guys ya cuman kalau pakai dana keperluan pribadi ya udahlah siap-siap kalian ya terpikir-pikir-pikir terpikir, ya guys ya jadi main kalem aja main yang wajar-wajar aja guys ya enggak usah di uh, emosinya enggak usah diturutin kalau main begini saya main sabar Emang begini coy ya kehokian itu number one pokoknya vola nomor sekian aja guys ya hoki yang paling penting guys ya kalau hokinya bagus mantap oke okay, 18 putaran lagi di sini, di bettingan 800 perak saldo masih aman 982.000 du 17.000 lagi coy, jadi 1 juta itu coi lah bisa lah oke okay, connect sip konek lagi oke dua besok lagi ya oke okay, mantap lah sini mah udah bawa, -bawa cuan banget nih bisa modal cuman sekian deh deh 100.000 langsung main segitu bad gede rupanya dapet eh lumayan hasilnya guys ya <laughs> thank you banget loh ya bon aja lagi gacor acer cek ya bon aja lagi ngasih nih guys ya. dicobain aja Oke okay, 13 12 1 tum. Wah oke okay, kelar di sini ya Kelar dari putaran segitunya Dan di sini aku bakalan tambah ke 20 putaran terakhir ini guys ya Dapet gak dapet ya udah langsung aja cabut ya guys ya Karena dicari-cari gak bakalan dapat daripada rungkat Mending kita cabut ya Oke, okay, 15 putaran lagi ya. Hmm, dapat cok di akhir-akhir enggak -akhir ada kena eh. Ya. ada kambingnya coy ya. <laughs> Oke okay lah, bet, bet 800 lumayan sih bet setara bet 80 uh, eh uh, 80.000 ya. Lumayan nih. Semoga aja pecahannya bagus. Oke, okay, connect. Hmm, kasih kali 10 dong. Oke, okay, di sini lumayan 1000 rupiah. 8 spin lagi. Hmm. Walah, oh sekali-kali dong 200 perak. Kaliin 10 2000 dong oke okay, 6 spin lagi 5 4 3 Oke okay lah nggak kalau dapat ya di sini seperti biasa semoga kalian dipermudah juga mendapatkan cuan dari dan mengikuti pola dari saya dan semoga hokinya lebih gede ya daripada saya nih guys ya. semoga akan lebih profit besar Oke okay, lumayan di sini dapat 8400 doang ya thank you guys ya uh, di sini bakalan aku akhirin aja lah guys, kalian nggak mau lagi di sini nambah lagi guys ya Pokoknya intinya terima kasih banyak yang udah selalu hadir, yang udah ngebantu komentarnya, thank you banget. Jangan lupa ini cuma sekedar hiburan semata guys ya. Oke okay lah guys ya, sini bakalan aku akhirin dulu, see you next time guys ya. Dan seperti biasa juga, salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya. <tuh>